siapa nih yang berpergian selalu membawa cermin lalu apa yang terjadi jika kamu menyusun cermin untuk memantulkan sinar matahari di siang hari tentunya panas yang membesar akan membakar kulit kita namun apa yang dilakukan pria asal Thailand ini luar biasa kreatif dia menyusun seribu cermin untuk memanggang ayam secara gratis dengan sinar matahari dia mendapatkan ide saat kepanasan terkena pantulan sinar matahari dari spion mobil ternyata dengan menyusun banyak cermin itu didapatkan suhu 200 derajat celcius memasak hanya perlu waktu 12 menit hasil ayam dengan masakan sinar matahari jauh lebih lembut karena pemanasan hanya secara radiasi ayam yang didapat tidak mudah gosong akibat tidak ada persentuhan langsung dengan arang boleh banget nih untuk dicoba ya apakah di masa depan energi matahari ini hasil untuk diteliti lebih lanjut untuk model panggangan lainnya kita nantikan penemuan aneh lainnya ya